Leslar tentunya Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada Untuk mengawali perjumpaan kita Di siang hari ini Tentu kita mendapatkan kabar bahagia Persahabat yang kita lihat aja Yang mana tentunya Lesti dan Rizky Bilar Ini punya lagu takdir cinta Persahabat ya judul lagunya Artisnya kita lihat Lesti dan Rizky Billar Komposernya Endah dan Onci Ungu Masya Allah persahabat ya 3D Entertainment adalah publisernya Masya Allah luar biasa, kita matut bangga persahabat ya, bismillah pecah tentu ini adalah suatu kebanggaan persahabat ya, untuk kita semua para fans dalam postingan tersebut juga, banyak sekali tanggapan hingga respon dari para sahabat Ya, dari akun Instagram TwinGrow85 mengatakan Haduh, gak sabar Banyak banget yang bikin kita gak sabar Beb, aku hanya sabar Kalau nunggu paksu pulang Wow <gifat> Siap trending kan tuh Dari Puspita 547 persahabat ya Doakan selalu mudah-mudahan Tentunya karya Karya dari idola kita Selalu bumi Dan selalu trending Amin Ya Rabbul Alamin Dan tunggu persahabat ya Insya Allah Takdir cinta Lesi dan Bilar akan segera berlangsung tentunya rangkaian acara dimulai nanti besok tanggal 18 Agustus mudah-mudahan semuanya dilancarkan dan selalu disukseskan dan lagunya ini persahabatnya merinding banget nih diunggah oleh Leslar Anis Kursa Berutein Masya Allah lagunya merinding banget kira-kira siapa yang nyanyi ya tentunya Lesti dan Rizky Pilar selanjutnya persahabat kita lihat juga di sini ada sebuah dari Om Kevin. Emang ya, Kevin mengunggah sebuah postingan bersama Ayah kejora, Persahabat ya, Masya Allah kebersamaan ini membuat kita semakin bangga dan selalu bahagia melihatnya Persahabat ya doakan selalu untuk Ayah dan Om Kevin juga mudah-mudahan selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan. Berikutnya kita lihat juga Persahabat ya ada sebuah unggahan ini tentunya spesial untuk hari pernikahan Lesti dan Rizky Binat. Lesti Channel sudah tentunya subscribernya di angka 5 juta Masya Allah persahabat ya Unggahan tersebutlah diposting oleh akun Leslar Unless, Ada kalimat caption yang dituliskan Congrats Lesti Channel official 5 juta subscriber Jangan lupa apakah cover Indianya, ya Yuli Maul Rizal hari Tuh persahabat ya Tentu Teh Yuli mengatakan waktu ketika live Bahwa kalau Lesti channel sudah diangka 5 juta subscriber. Lesti kecila akan mengcover lagu India dan Korea nih, masya Allah. Tentunya ini suatu kejutan yang tentu kita akan tunggu. Mudah-mudahan saja Lesti segera upload video mengcover lagu India, persahabat ya doakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Dalam postingan tersebut juga banyak sekali komentar, banyak sekali respon dari para fans Yani dari akun Nurhan Skor Madinah 98, mengatakan Alhamdulillah asik, tidak lama lagi lagu India brojol. Alhamdulillah bersahabat ya, tentu kita harus selalu mensupport, mendoakan yang terbaik untuk karya, dari Lesti maupun Rizky Bilar. Selanjutnya kita lihat juga persahabat ada sebuah unggahan spesial dari Teh Lisna yang mana Teh Lisna mengunggah sebuah postingan terbarunya persahabatnya. Di sini kita lihat lagi memegang bendera merah putih. Wow merdeka nih persahabat yang spesial Agustus. Teh Lisna ada di rumah Rizky Bilar perhatikan persahabat ya. Tentu ini adalah suatu kejutan juga untuk kita semua kalau ada teknologis, nah pasti dari RSI pun ada di rumah Rizky Pilar. mudah-mudahan ada cidukan vitamin manca yang kita dapatkan dari idola kita dan ada kalimat kapsu juga dituliskan dalam postingan tersebut Love the life you like, like the life like you dirgahi Indonesia 76. Masya Allah persahabat ya, selamat ulang tahun nih untuk Indonesia mudah-mudahan negara kita dijauhkan dari penyakit marah dan tentunya COVID-19 Tentunya mudah-mudahan cepat hilang di negara kita bersahabat ya doa Doakan selalu mudah-mudahan ada suatu kebahagiaan yang kita dapatkan dari Lesti dan Pilar Dalam postingan tersebut juga banyak sekali komentar hingga respon dari para fans Salah satunya dari akun 24-7 mengatakan di rumah Pak Bos juga bisa ya Selamat ulang tahun Indonesia Luar biasa doakan yang terbaik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 Oh, oh, oh, oh.